Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, Auer Official. Kali ini kita di Ragaasa Motor ya. Kita ready beberapa unit. Satu, dua, tiga, empat, dan di belakang 56 6 di Ragaasa Motor. Tahun 2017 ya, lutronya Bagian dari interior dalamnya masih orisinil Next. Seri plat BA Sumatera ya, BA semua ya. Satu plat B yang kanter. Berapa unit yang bo Satu dua menggunakan Bok. Ini kanter. Bak mini kami ready unit Dutro tahun 2017. Dikunci teman-teman. Bagi yang berminat silahkan saja dikontak person ke nomor 081374656554 ya. Interior dalamnya masih fresh segar. banyak sn seri sn next bagian sasis kita review sedikit dulu masih aman Bannya bisa kita pakai atau layak pakai tergantung kesempatan kita dalam jual beli ya. nih Dutro tahun 2017 teman-teman seri plat ba gardan aman boleh lah ini sama juga tahun 2017 Dutro Bagian ujung sana Ada juga Dutro yang telah uh, Selesai dalam proses pengerjaan Kita lihat dulu dan kita review Mana tahun ada teman-teman yang Berminat silahkan saja di japri di sini Ini plat ba, plat ba semuanya Tahun 2017 juga teman-teman Silahkan di japri lanjut itu juga ready pak yang belakang ready semuanya Dutro Tahun 2017 pokoknya bagian sasis aman semuanya layak pakai ban kondisi interiornya juga aman satu dua tiga empat unit Dutro tahun 2017 dan dua buah bak unit kantor menggunakan bak box yang ini banyak layak pakai dan masih bersih juga Oke, okay, bagi teman-teman yang berminat, so silakan saja di kontak pesan karno nomor 08 13 74 65 65 54. Pokoknya bagian bak dan sasis masih aman. Ya, cukup sekian dan terima kasih. See you next time.